Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lor Dimanapun anda berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Disimak sahabat di unggahan terbaru di akun Instagramnya Papa Bilar yang baru saja memposting foto romantis dan sangat cute sekali, ya Papa Bilar. Itu tatapannya memang konsisten banget, tidak pernah berubah. Perhatikan, raut wajah Papa Bilar, matanya tentunya tertuju kepada Bunda Lesti Kejora yang lagi tersenyum. Masya Allah, bahagia sekali kita melihat postingan ini. Luar biasa, langsung disuguhkan oleh Papa Bilar. Di postingan ini pun, tentu ada kalimat yang dituliskan, yang diunggah oleh Papa Bilar Minuman gua udah habis lagi, minta punya dia nggak ya? Hmm, mau minta tapi tensin Mana dia senyum-senyum lagi kayak tahu apa yang lagi gua pikirin Wow, luar biasa nih persahabat ya Ingat tentu banyak juga nih komentar dan tanggapan yang diberikan Kita lihat persahabat, dari akun Instagram Leslie Bilar video mengatakan itu tinggal nyebur pak kalau mau minum katanya tuh ya ada aja nih kelakuan dari fans Leslar masya Allah mudah-mudahan saya selalu bahagia selalu dan kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya ada tanggapan dari Awan Potret mengatakan itu kayaknya disentul deh katanya tuh ada aja nih kelakuan kak ke Awan ya ini kan di Swiss bukan disentul dan kita lihat juga bersahabat di komentar berikutnya. Dari akun Instagram Faizyahob mengatakan Masya Allah, vitaminku Wow, vitamin warga Konoha itu adalah Lesti dan Rizky Bilar Dan kita juga salpok dengan kalimat komentar Yang diunggah oleh Leslar Sik Ini ada komentar dari Akun Nome Kim mengatakan Pantunnya mana pak? Tuh, ditanya pantunnya mana Dan langsung dijawab oleh Papa Bilar Dengan sebuah pantun Jalan-jalan ke Swiss, pengen beli cemilan yang renyah. Halo, adik manis berjilbab lucu siapa yang punya? Waduh, masya Allah banget ya, asik ya. Pasti ya, yang berjilbab itu punya bapaknya ya, dan kita bahagia sekali. Luar biasa idola kesayangan kita selalu bikin happy. Semoga selalu sehat di Swiss, dan semoga apapun segala urusan yang selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian persahabat kita simak juga diunggah IG nya Papa Bilar. Sebelumnya Papa Bilar mengunggah sebuah postingan video lagi main biliar bareng orang Swiss. Dan ada sebuah kalimat persahabat yang ditulis oleh Papa Bilar. Tuh yang gak percaya gua menang, bola kecil gua yang polos tinggal dua. Tuh persahabat yang gak percaya bahwa Papa Bilar memenangkan pertandingan biliar. Melawan orang Swiss langsung, dan Papa Bilar pun ini baru saja memposting sebuah kalimat, nah itu dia. Kalau lancar, udah gua suruh ngolong pas kalah karena nggak tahu aja bahasa Inggris ngolong. Ini cute banget, persahabat ya. Ternyata banyak sekali para sahabat Leslar. Ini suruh apabila berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan disuruh yang kalah. Tentu yang ngolong biliar <laughs> Ini sih banget ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Untuk dinolak kesayangan kita Kemudian persahabat Kita mampir ke unggahan terbaru Lintar Yang sedang berada di perjalanan Tim Leslar Entertainment selalu membuat kita penasaran juga, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh tim, ini selalu diberikan kelancaran, doakan yang terbaik bersahabat untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga bersahabat ada unggahan spesial dari Leslar Sajak, ini juga info yang tentunya diinfokan oleh Leslar Sajak untuk keluarga kunoha, L2W bagi-bagi spot TV premium gratis khusus Les Lovers Buat yang nungguin project ini dari lama, ini saatnya kita up lagu-lagu Leslar. Yuk di platform spot TV. L2W bagi-bagi spot TV premium unlimited khusus Les Lovers gratis. Persahabat ya, yang mau gabung silahkan langsung DM Instagram Star Voting Team. Doakan yang terbaik juga nih untuk karya Leslar ya. Semoga dukungan dan support yang selalu diberikan tetap kompak dan solid. Kita masih menunggu kejutan lain hingga cidokan vitamin terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhengal selanjutnya.